Oke, okay. kemudian saya lemparkan pertanyaan. Coba kita ajak diskusi sedikit. Ini saya sampaikan, ini kan kalau kopi minuman ada istilahnya kan 3 in 1. Ini ada pertanyaan 3 in 1. Tanya nya tiga, jawabannya cuma satu. Nah, coba kita ajak diskusi bersama. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, kemalasan apa yang paling berbahaya? Nah, ya, jelas ya, Pak Ujang. Jelas. Kemalasan apa yang paling berbahaya? Malas yang paling berbahaya itu malas apa? Oke. Okay. Yang kedua, pertanyaan kedua. Ibadah apa yang paling murni? Yang paling ikhlas? Berarti nggak ada campuran apapun. Ibadah yang apa yang paling murni? Yeah. ya ya satu lagi satu lagi Apa mungkin, katanya dengan kajian kita. Apa mungkin orang bertasawuf belajar ma'rifat tanpa akal? Ya, satu menit mikir. <laughs> nah, pertanyaan pertama. Ada yang bisa jawab? Ibad. Apa namanya? Apa yang paling mal? Kemalasan apa yang paling berbahaya? Tidak mau berbahaya. Tidak mau berdoa, tidak mau berdoa. Ada yang lain? Ah, ah, Siapa? Apa tadi? Tidak mau nah, kemalasan yang paling berbahaya itu malas mikir. Kemalasan yang paling berbahaya. Malas mikir. Nama okay. okay, mikir Nama mikir Nama mikir mikir dikit. Nama mikir Nama dikit. Nama dikit. Nama dikit. Nama ibadah ibadah kalau yang paling kedua ibadah apa yang paling murni yang paling ikhlas. nah fikrussa'anam lagi-lagi mikir tafakur karena kalau ibadah yang paling ikhlas ini bertafakur ketika orang tafakur nggak ada campuran-campuran yang lain dia betul-betul tafakur yang benar ya nggak ada campuran yang lain nggak ada ketidakikhlasan dia betul-betul merenung kaya saya sudah beribadah sekian lama sampai di mana saya apa sifat-sifat tercela ada nggak dalam diri saya kalau orang betul-betul muhasabah betul-betul tafakur yang kata Rumi Anda beribadah 40 tahun mana hasil dari ibadahmu dalam dirimu dalam kandang dirimu ada tikus-tikus besar yang kamu pelihara sehingga kamu ibaratnya ngumpulin gandum ngumpulin padi tapi habis di tempat gudangmu tempat penyimpanan gandummu padimu ada tikus-tikus besar, habis. Ya itu si tikus-tikus apa? Sifat-sifat tercela itu. Percuma kamu ibadah sekian lama, kamu sholat, jamaah, kamu ini, kamu ini, semua itu. Nihil. Karena kamu masih ada kebencian kok kepada sesama Islam. Hanya karena perbedaan ini, perbedaan ini. Kamu merasa dirimu paling benar. Kamu nggak bisa jaga lisanmu dan Ini sifat-sifat tercela. Jadi ibadah yang paling ikhlas itu adalah tafakur. Karena itu kata Nabi, tafakur sah, min ibadah sana, sana. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun atau dalam keterangan lain 70 tahun. Oh iya. <laughs> kembali pada fikir tadi. Nah, nah, kemudian tasawuf, mungkinkah ini penting? Ini penting, ini pembahasan kunci. Wallahi kalau itu paham ini selesai sudah masalah tasawuf masalah makrifat itu di sini sebetulnya intinya dan seluruh perbedaan ikhtilaf, ikhtilaf itu untuk menjawab pertanyaan ini apakah mungkin seorang bermakrifat tanpa akal tanpa tafakur silakan menjawab dengan jujur Kang Baitawi gimana bertentu Di Nggak mungkin Mana? kenapa. Kenapa, Tidak mungkin itu kenapa? <laughs> kenapa ya? ya, ya mudah-mudahan nanti ini bisa menjawab itu. Baik. <coughs> ada pernyataan begini. Ini tokoh-tokoh barat ini yang mengatakan begini. Setiap orang ya, setiap orang berhak untuk memiliki dan mengimani keyakinan apapun. Setiap orang berhak untuk memiliki dan mengimani ajaran atau keyakinan apapun. Anda setuju? Setuju? Boleh. ini kelihatan kelihatan bagus pernyataan ini bagi sebagian orang, tapi kita harus pahami juga sebagian orang nggak menerima. Ya, kita harus pahami juga, artinya kita harus men, bisa memaklumi lah. Ada sebagian orang juga nggak mau menerima pernyataan ini. Tapi katakanlah bagi yang menerima ya, setiap orang berhak untuk memiliki dan mengimani keyakinan atau ajaran apapun. Dalam pernyataan ini tersirat apa? Ada kemalasan berpikir. Berarti apa? Setiap orang berhak untuk meyakini ajaran. Apapun. Kalau begitu nggak boleh koreksi terhadap ajarannya. Kalau begitu nggak boleh nggak boleh mengkritisi boleh Kalau begitu enggak boleh bertanya terhadap keyakinannya sendiri. Nah ini sini ada tersirat dalam pernyataan itu ada kemalasan berpikir. Berarti apa? Setiap orang berhak meyakini keyakinan ajaran dengan keyakinan apapun. Terserah. Terus berhenti. Berarti karena berdewek. Oh, saya ingin Tuhannya sekali-kali ganti. Uh, saya ingin Tuhannya tumbuh-tumbuhan. Artinya pagi-pagi nyembah-tumbuhan. Tumbuh enggak pergi seorang sufi nggak mungkin ya kalau malas berpikir tuh kayaknya nggak ada. enggak sufi yang mana dulu kalau sufi yang di sini insya allah. Ya, sufi <laughs> ya. yang, yang mana dulu ini? satu itu satu apa artinya uh, enggak satu, satu tujuan kan gitu satu tujuan itu sufi itu cuma satu kan gitu mencintai allah gitu dengan segala dengan segala apapun gitu dalam keadaan dirinya. Justru itu, sekarang justru itu masalah kunci. Saya katakan tadi, Pak Ujang, pada malam hari ini, ini akan menjawab. Kalau ini orang menemukan jawaban atas pertanyaan ini, apakah mungkin seorang bertasawuf bermakrifat tanpa akal, tanpa tafakur? Ini jawab dengan jujur dan dengan sebuah penelitian, ya ilmiah. Jangan asal jawab, ini perlu perundungan. Nah, betul. Serangan-serangan terhadap tasawuf itu karena memang ada sebagian orang bertasawuf minus akal. Itu yang kena tasawuf diserang bertubi-tubi itu karena dianggap tasawuf ucul-culan sama akal. Gak ada basis pemikirannya itu gak ada. Nanti akan kita uraikan. Jadi ada namanya kelompok sufi. Hmm. dan <guluh> <guluh> Bumbul ya su organisasi. Kumpul-kumpulnya doang gitu. Iya, iya, mengklem, sebagai sufi. Tetapi kertasaufan itu sendiri sudah hilang dari dari, dari dalam diri yang jadi ada sekokleam-kleam saja. Hmm. Ya itu rasa ya. Rasa kerasa. Rasanya sudah tahu merahi sufi. Hai menuju menuju kita mencari mencari. Mencari. mencari mencari. Baik, kita lanjut. Maka arif, seorang arif, seorang ahli maharifat tanpa akal adalah kadhib. Adalah pembohong dia. Kadza. Tanpa basis pemikiran, tanpa basis akal, arif adalah pembohong. Nah, saya kasih pertanyaan begini, apakah ada sesuatu di dunia ini? Ya, ada. Apakah ada? Ini bicara tentang ajarannya. Apakah ada sesuatu yang bernilai di dunia ini tanpa didukung oleh akal menjadi bernilai atau tidak? Jawab dengan jujur. Ya enggak ada. Sesuatu menjadi bernilai itu ketika ditayid, diimdo oleh akal. imdo akal. dan syariat itu ashar itu syariat itu selalu sesuatu yang diimdo oleh akal bohong itu menurut syariat terpuji atau tidak bohong tercela majemuk syaran tercela secara syariat bohong itu tercela nggak secara akal sama ah. ya kan maafih syara mau ya. sesuatu yang ditetapkan diakui disetujui oleh syariat itu juga sesuatu yang disetujui oleh akal dan akal dimanapun akal universal nggak ada urusan dengan agama Anda mau muslim tidak muslim setiap yang beragama yang punya akal mengatakan apa orang yang berbohong itu adalah nggak baik dan kotor ada... ya <tuh> Jadi, segala sesuatu itu ketika didukung oleh akal, kemudian menjadi bernilai. Betul. Nilai tambah. Nah, Ator Naisaburi seorang, seorang arif, seorang sufi besar ya, dalam salah satu kitabnya, dia bilang apa? Jalan tariqah daripada suluk ilallah ini adalah jalan fikir. Pikiran itu merupakan muqattima suluk illallah. Zikir itu, zikir pun berbasis fikir. Dan itu antara zikir dan fikir itu nggak bisa dibisahkan. Karena basis daripada zikir itu adalah fikir. Kalau mikir, apa? kami. malas mikir? kami. Maka apa mungkin? sebuah Misalkan kendaraan nggak ada pengemudinya bisa jalan? Mobil nggak ada pengemudinya? Ada mobil tanpa pengemudi? Drone? Ya pada akhirnya kan ada yang memudikan kan? mau di belakang, mau di. Tiba-tiba yang ada, nggak ada satu di belakang drone itu, di belakang mobil tanpa penumpang itu ada orang juga. dorong, Lah, nih. Kalau kita jalan bicara tentang wusul ilallah, badan kita ini namanya jasmani kita. Saya mau menuju kepada Allah. Kamu menuju Allah dengan apamu? Dengan jasmanimu? Dengan apa pada akhirnya? Dengan akalmu? Bagaimana kamu bisa bergerak? Akal yang membimbing kamu, termasuk kamu. Oh, mencarinya seperti kalau mau mencari mursyid seperti ini itu akal yang menilai. Jangan cari mursyid yang dia sendiri belum wusul. Jangan cari mursyid yang baca kitab baca nggak bisa kamu ikuti kumaha. Dia tidak cukup harus pemahaman terhadap agama. Harus memahami tafsir Al-Quran itu kan dasar-dasar ilmu Al-Quran dia paham. Dasar-dasar ilmu agama dia paham Dan dia juga ahli suluk. Dia juga nggak ada penyakitan. Masih berurusan dengan penyakit hati. Mursidnya sendiri masih kalau direbut magomnya. Dia marah. Kalau nggak dikasih kesempatan pidato, dia marah. Ini tuh dikata mursid. Tuh. Mursid capo begini. Gitu. Kalau mursid sudah nggak ada urusan dengan magam, dengan kedudukan. Tapi kalau masih kumpul Kalau ada muridnya yang kaya nggak ngundang dia. Tanya. Eh kamu kurang gak? Jangan kamu acara besar besaran nggak ngundang saya. Terus <tulah> ini mursid. Ya nanti dulu. Kalau masih urusan ada mursid. Nah ini namanya mursid fulus. <tulah> gak gampang ya akhi. Gak gampang. Nah. <tulah> Taib. Jadi nggak mungkin sebuah mobil bergerak tanpa supir. Tanpa yang menggerakkan. Badan ini kita mau menuju kepada Allah. Dengan apa? Dengan badan dari mana badan bisa bergerak? Siapa yang mengendalikan badan ini? Siapa yang mengatur badan ini? Siapa yang mengarahkan badan ini? Oh, akalmu. Jadi kalau kamu usul Allah, suluk Allah, salik agil. Kemudian dikatakan, oh saya bergerak kepada Allah dengan irodah. Lah, iroda nggak ada dukungan akal. Kamu berkeinginan, Oh, bahaya kalau iroda tanpa akal. Oh saya bergerak itu dengan iroda, Loh, Ida, I, kalau iroda aja tanpa akal gimana? Kalau dibalik iroda itu ada hawa nafsu. Wah terjadi. Hawa nafsu ya. Bahaya. Kalau dibalik iroda itu syahwat. Keinginan syahwat. Pokoknya saya nuruti keinginan saya. Keinginanmu syahwat. Gak akan pernah habis, meskipun di kota ini dikumpulin semua cewek-cewek yang paling cantik di sumber untuk ngelayani irodah syahwatmu, gak akan pernah puas kamu. Nah, jadi irodah ini harus dikawal dengan apa? Akal. Keinginan manusia harus dikawal dengan akal. Kalau enggak, ya pasti akal. Ketika kita sebut akal, akal itu asalnya, as akal itu dasarnya itu akal itu membimbing fitrah, membimbing pada kebenaran. Kita nggak bicara akal-akal duniawi, akal yang kemudian akal kotor ya, akal jahat itu juga bentuk akal. Tapi itu akal jus'i namanya, akal parsial, akal penyimpangan, itu akal sekunder. Tapi akal yang kita maksud akal utama, akal fitrah itu, akal ilahi, bukan akal nafsu. Itu orang yang mencuri juga merencanakan pencuriannya, tapi itu akal adalah, itu degradasi daripada akal, itu penyimpangan daripada akal itu kenajisan dalam, dalam otaknya dalam akal itu akal yang najis itu orang yang mencuri orang yang korupsi itu kan pakai perencanaan semua rencana rencana jahat itu adalah akal betul itu akal akal duniawi orang sufi menyebutnya atau akal jusi. akal syaitani ya. akal setan akal najis ya yeah. Ini pembahasan tentang akal itu pembahasan tersendiri. Paling paling tidak kita hanya ingin membuktikan bahwa tari illallah ini dikawal dengan akal, suluk ilallah ini dikawal dengan akal. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan kunci di sini, yang terakhir nih, pada bagian yang terakhir. Di situ perkataan Saidina Ali. Ketika menjelaskan siapa? asalik as ilallah, illallah. ahya aklahu. Dia hidupkan akalnya. Wa amatan nafsahu. Kalau orang sudah akalnya hidup, otomatis hawa nafsunya mati. Dengan kata lain, orang yang hawa nafsunya berkor, apa berkobar, menyala hawa nafsunya, pasti apa? Akalnya tumpul. Itu secara otomatis. Dan itu kata saya dinalik. Qod ahya aklahu. as itu al-arif adalah... Orang yang menghidupkan akalnya, akalnya hidup, akalnya aktif. Wa amata nafsahu. hawa nafsunya mati. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nah, di sini baru terjadi isrokiyah. baru terjadi pencerahan. Apa yang terjadi kemudian? jalilu Kalau seorang betul-betul salik ilallah, betul-betul apa suluk ilallah, jiwanya menjadi halus yang kasar darinya menjadi halus yang kasar itu gak ada tutur katanya lembut sikapnya lembut memaafkan orang lain garim. orang aman daripada gangguan apapun darinya baik gangguan lisannya, gangguan tangannya itu berarti dia sudah salik ilallah pertanyaannya berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang mudai saja mudahi suluk ilallah Mudai mengajarkan suluk ilallah. Tapi belum sampai kepada marhala itu. Kekasaran bisa dilihat pada sikapnya. Pada pengambilan keputusannya. Pada ocehan-ocehannya. Itu yang terjadi. Nah. nah. <tuh> Jadi sudah sudah tidak ada urusan ya dengan sifat-sifat tercela dalam dirinya. Nah. Sudah lembut. Sudah tersaring dalam dirinya. Nah. Nah maka bisa disimpulkan apa Sebelum nanti yang dilakukan tentang Perbedaan antara Zahid Abid dan Arif ya, Nanti perkataan yang terakhir itu Secara singkat nanti Lebih jauh nanti penafsirannya pada Detailnya pada uh, Pertemuan berikutnya ya. Asas pertama makrifat Itu adalah muhasabah Muhasabah Fikriyah itu asas pertama Yaitu apa Seorang salik ya dia berpikir, tafakur, apa yang menjauhkan saya dari tujuan saya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini seorang salik mengenal rintangan-rintangan. Apa yang membuat saya jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua apa? Apa yang mendekatkan saya kepada al-Mahbub, al-matlub yaitu Allah Subhanahu taala. Jadi sesuatu yang merintangi dia, apa dia kenali dulu yang pertama ya? Sesuatu yang merintangi jalan dia Yang menjauhkan dia dari Allah SWT Yang kedua Apa yang mendekatkan dia kepada Allah SWT Berarti yang pertama Mengenali rintangan Yang kedua Mengenali jalan tercepat Kendaraan apa yang bisa saya, saya pakai Sehingga saya usul kepada Allah SWT Semua akan sampai kepada Allah Sama ketika kita kayak sholat, Semua menghadap kiblat Tetapi ada yang mencapai kiblat dengan cepat ya kan Ada yang lambat ada yang ini wajah tuwajih aliladivatara sama wati walad betul betul itu tidak ber, tidak bergeser ke kanan dan ke kiri betul betul mustaqim ya. betul betul dia berada di jalan yang lurus ada yang ngasih bengok bengok di ya nah di sini bicara tentang jalan yang tercepat menuju Allah swt. Nah kalau seorang salih tidak mengenal ini tadi dua hal ini yang merupakan asas dalam makrifat. Bagaimana dia akan sampai kepada tujuan. Dia enggak kenal rintangan-rintangan jalan menuju Allah. Dia enggak tahu jalan, apa, kendaraan yang ter tercepat untuk menuju Allah SWT. Bagaimana dia akan usul kepada Allah. Dan dua hal ini bagaimana bisa diraih tanpa akal. Bisa. Akalnya mengatakan bahwa untuk menuju Allah kamu harus hilangkan dulu. Namanya kan orang sufi mengatakan sebagaimana syahadat, syahadat dalam syahadat kepada Allah. Kita tidak membuktikan bahwa Allah itu ada, kita menafikan selain Allah, kan gitu? Dalam makrifat juga begitu, kalau kamu menuju kepada Allah, ya kan? Bukan kamu mencintai Allah dulu, kamu hilangkan kecintaan kepada selain Allah dulu. Ya itu nanti yang tadi doa yang saya baca, itu doanya para kekasih, ya Allah, hilangkan dari hatiku apa, gue baru debu-debu, orang-orang selainmu ya Allah, makhluk. Itu yang meng mengotori hati kita, al-Aryar itu. Selain Allah itu, apapun bentuknya. Ta'aluk kepada selain Allah, apapun bentuknya. Iya kan? Itu yang akan mengotori hati kita. Dan itu yang akan menjadi hambatan.